Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa kabar subscriber fisherman Manusia Semoga teman-teman saudara semua sehat walafiat ya. dimanapun Anda berada. Ya, dengan kami ini, teman, teman kali ini sore ini saya akan mencoba untuk berlanggai ataupun menyerupai tempat ini. Teman-teman, sekian lama saya tidak bermain langgai ya, kali ini. Coba lagi, teman. -teman. Kita bertahan sore ini ada rezeki kita, kita doakan aja teman, -teman ya. Semoga anak ada apapunnya sore ini. Oke. Okay. Ini teman. -teman. Ini alat yang saya pakai ya. Saya menggunakan sampan kecil ini, teman. Ah, oh, ini perahu yang kita punya kita ya. Kita pakai untuk menyeru pun lagi ikan patinnya. Ya. Seroknya mana Bang Kim? Nih, seroknya. Oh, coba ku bawahkan sikit, Bang? Ke lagi ke bawah lagi. Oh, besar seroknya, Bang. Oh, ini dia alatnya ya. Oke, okay, langsung? Oke, okay, langsung aja. Kita ucal. Kau ucal. Hmm, okay. Patin aliran Sungai ini, ya. Sungai Bang. Eh, Pak Hakim mulai ya. <San> Ada Pak Kim? Ada ya? Ada. Up, up. Mm, mantap. Oke Pak Kim. Dana walaupun kecil tuh teman. Berdana nih ya. Alhamdulillah, perdana, nah, tidak bisa berterusan. Lupa cari ya. Oke. Okay. Ini adalah dari pembacaan ayat suci akan oleh Lagi, lagi nangguk lagi nih nyerok Dan ada ya up uh. up uh. uh. kayaknya ada tuh ada yang masuk tuh up uh. Uh. Besar ya, kawan? Ya, uh, ah, oh, nih, besar ya, oke, uh, okay. uh. uh. Oke, okay, poin kedua ya Pak Kim ya. Yeah. Iya. Kedua 1 kilo.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 Oyak ya. Kis koyak Pak Kim. Koyak. Koyak. Nah, koyak. Ting dia dapat, kan? koyak kita Pak Kim. Jangan. Hmm. Belum lepas Pak Kim. gedeng temen teman-teman 3 ya. Pengok kayaknya Pak Kim, hampir dia keluaran kemana? Hampir, hampir meloloskan diri lagi-lagi, ha. -lagi. Tujuh oh. kina kemana? Hmm, ada ya hmm. Hmm. uh dua ekor ya sama ikan itu ke belidah Banyak Pak Kim Lidahnya Pak Kim kita ambil ya Pak Kim ya. Oke okay, teman, sampai di sini dulu video kita kali ini melanggai dalam aliran sumisia di channel keseruan siariper Fisher ya. Ikuti terus keseruan saya di channel saya sendiri. Oke okay, teman, assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.